Jadi keluhan teman-teman seller sendiri. Wah aku suka, susah nih nentuin modal iklanku, sebenarnya berapa sih modal iklannya? Terus nanti ketika iklannya udah berjalan, pasti kita harus tahu juga gimana cara monitor dan optimasi iklan Shopee sendiri. Nanti kita bakal kasih juga berapa contoh studi kasus iklan Shopee, ya dan berapa topik pembahasan populer, tips menguruhkan iklan Shopee sendiri, dan pertanyaan populer seputar iklan Shopee yang akan kita bahas hari ini. Oke? Okay. Nah, uh, seperti yang kita tahu, apa sih keuntungan iklan Shopee banyak? Kenapa sih aku harus ngiklan gitu kan? Uh, emang apa efeknya buat aku? Gitu. Yang pertama, itu bisa ningkatin on penjualan loh, ketika kita efektif menggunakan iklan Shopee-nya dan bisa ningkatin jumlah pesanan produknya Tapi balik lagi, aku mau garis bawahin dulu nih, banyak yang beranggapan kalau kita iklan itu pasti laku Belum tentu, balik lagi kita mau ngiklan pasti kita uh, kemas iklannya itu secara menarik. Ya kan? Jadi iklan Shopee ini sebagai alat bantu gimana produk kita semakin gampang dilihat orang dan semakin gampang dibeli sama orang. Kalau misalnya udah gampang kelihatan, udah uh, gampang dicari produk kita, mudah ditemukan, balik lagi ke produk itu sendiri. Produknya menarik atau enggak? Produknya layak dibeli atau enggak? Gitu. Apa keunggulan dari produknya itu kita juga harus tonjolin. Dan manfaat iklan Shopee sendiri itu bisa ningkatin exposure, jangkauan lebih banyak lagi. Dan teman-teman bisa nentuin modal iklannya itu sesuai dengan kebutuhannya teman-teman sendiri. Okay. Dan cara akses iklan Shopee pasti udah pada tahu juga. Untuk tinggal masuk aja ke salah center, di situ ada menu iklan Shopee-nya. Dan uh, ketika teman-teman mau akses iklan shopee dari aplikasi, itu pun juga bisa, tinggal masuk aja ke menu saya Toko saya terus iklan Shopee, nanti disitu muncul uh, menu iklan Shopee-nya Dan iklan Shopee nih, ya kan dibandingin uh, sama iklan-iklan yang lainnya apa? Karena iklan Shopee yang pertama pengaturannya cepat, yang kedua hemat karena kita bisa kontrol tuh untuk uh, pengeluaran kita itu sendiri per harinya berapa Dan juga meningkatkan posisi toko ketika dicari Bukan cuma sekedar produk doang, toko kita pun juga udah gampang dicari sama si customer kita Dan analisa yang cukup detail yang kita tampilin di dashboard iklan Shopee-nya oke okay. Terus untuk iklan Shopee sendiri, uh, pengaturannya cepat rekomendasi kata pencarian dia per kliknya langsung muncul di situ Terus untuk kata kunci yang harus kita ini gimana, kah? untuk cara nentuin berapa harga per kliknya gimana, itu dikasih spesifik atau pencocokan luas sih, kata kunci yang kayak, kayak gimana yang harus kita kasih yang luas, mana yang harus kita kasih yang spesifik, nanti kita juga bakal bahas tuh. ya Karena di situ kita harus nentuin juga, ketika kita milih kata kunci, kita tentuin dia per kliknya, kita tentuin tipe pencocokan yang harus kita atur. Terus juga untuk uh, kata kunci ini iklan ini ya pengeluarannya itu bisa diatur sesuai dengan modalnya modal misalnya kita cuma punya modal untuk satu hari kita bisa setting untuk satu hari kita punya modal untuk satu minggu kita bisa setting untuk satu minggu oke okay? dan uh, ketika kita menggunakan iklan shopping dengan efektif itu bisa meningkatkan posisi toko kita ketika dalam pencarian dan untuk iklan yang strategis itu ada di posisi berapa Kak? itu ada di posisi 1 sampai 5 kira-kira di 1 sampai 5 atau sampai 10 itu masih aman karena kalau di bawah dari 10 ya itu biasanya ada di halaman berikutnya jadi orang masih agak uh, effort lagi untuk nyari produknya sendiri terus juga uh, meningkatkan posisi toko ketika dicari itu juga bisa Ya bukan cuma sekedar produk doang, posisi toko pun juga akan berpengaruh. Dan juga ke, untuk posisi toko ini sekali, selain nih, kalau misalnya kita udah pakai iklan toko, dia akan muncul di atas gitu kan. Ketika iklan kata kuncinya kita gunain, itu juga akan muncul di bagian awal awal produknya, awal awal pencariannya. Dan ada sedikit tampilan baru nih di sini untuk ada teman-teman mau analisa gitu kan metrik-metriknya itu tampilannya agak sedikit baru. Jadi sekarang tuh lebih gampang untuk analisis performa iklan yang kita punya. Kalau kemarin itu masih uh, agak sedikit rumit gitu kan sekarang udah di lebih dimaksimali lagi. Nah, untuk cara isi saldo iklan shopee nya sendiri seperti yang kita tahu teman-teman bisa isi dari berapa tempat nih, bisa dari mall center langsung atau bisa dari uh, website Shopee, website Shopee sendiri gitu. Kalau misalnya dari lah, iklan Shopee gimana gitu kan, tinggal masuk ke menu iklan Shopee-nya, jangan lupa disetujui dulu syarat ketentuannya. Kalau misalnya teman-teman belum pernah akses iklan Shopee-nya nih, jadi akses dulu iklan Shopee-nya, terus disetujui dulu syarat ketentuannya, baru abis itu tinggal diklik isi saldo, tinggal dipilih tuh berapa saldo yang teman-teman mau isi. Ya, selain nominal-nominal yang tersedia, itu teman-teman juga bisa uh, melakukan pengisian otomatis. Isi saldo otomatis ini, itu teman-teman harus nentuin dulu. Syarat minimal saldo untuk dilakukan uh, otomatis pengisiannya. Misalnya, kita ngisi uh, taruh nih saldo minimal untuk diisi ulang saldonya otomatis secara otomatis, dan dia ngambil dari uh, saldo penjual itu kalau Kita atur misalnya lima belas Ketika saldonya udah di lima belas itu akan otomatis diisi ulang lagi senilai yang kita tentuin. Misalnya kita tentuin seratus ribu, ya batas bawah 15.000 lima untuk melakukan pengisian. Isi ulangnya ketika udah nyampe di lima belas itu seratus ribu. Artinya dia akan mengambil seratus ribu dari saldo iklan saldo penjualnya teman-teman. Gitu, eh? Okay dan ketika teman-teman enggak -teman cukup nih saldo penjualnya karena kita ambil terus tarik terus tarik terus dicairin terus dananya gitu kan itu teman-teman tetap dapat notifikasi ketika notifikasi pertama itu akan masuk setelah satu jam harusnya dilakukan auto top up ya notifikasi kedua masuk 12 jam setelah harusnya dilakukan auto top up dan juga notifikasi ketiga itu akan masuk setelah 24 jam setelah itu Oke okay. kalau misalnya itu berlanjut terus masih nggak bisa diisi ulang selama 31 hari maka auto top up-nya up itu akan otomatis dinonaktifkan. Tuh jadi harus dicek-cek terus tuh okay. Oh saldoku udah habis berarti kita cek lagi saldo penjualnya Oke okay. Nah metode pembayarannya pun kalau kita isi cuma kayak kita belanja di Shopee aja sama metodenya pun juga sama dan teman-teman uh, juga bisa cek di pesanan saya itu udah dilakuin pesanannya atau belum terus ketika udah di isi ulang saldonya udah beli saldo lah ibarat tinggal cek di menu iklan shopee udah muncul belum saldonya di situ. oke okay. nah itu sedikit perkenalan tentang iklan shopee dan jenis-jenis iklan Shopee nih yang kita harus tahu juga yang pertama, di, ada yang baru di iklan Shopee ini, yang per, sebelumnya namanya iklan kata kunci, sekarang udah berubah nih, perubahan nama. Ya, perubahan namanya itu menjadi iklan pencarian produk. Dan yang sebelumnya iklan toko itu berubah jadi iklan pencarian toko. Oh. Dan jenis iklan Shopee itu sendiri ada tiga nih, ada iklan pencarian produk, produk uh, iklan produk serupa, dan juga iklan pencarian toko. Bedanya apa nih antara tiga jenis iklan ini? Iklan pencarian produk itu produknya yang kita iklanin itu menggunakan kata kunci-kata kunci yang kita setting. Ini yang paling umum digunain oleh teman-teman seller. Kalau misalnya iklan produk serupa, itu berdasarkan dari produk kita sendiri. Produk kita lah yang penentu untuk munculnya juga uh, posisi iklan dari yang kita pasang. ya Jadi untuk iklan produk serupa ini dia nggak pakai kata kunci, tapi berdasarkan dari judul produk, kategori produk, atribut produk, dan juga dari uh, deskripsi dari produknya teman-teman sendiri, termasuk foto. Makanya dibenahin juga foto, uh, judul produknya, terus uh, dari deskripsi produknya, atribut, dan segala macamnya yang mendukung untuk hal ini. Kalau untuk iklan pencarian toko, ini mirip sama iklan pencarian produk. Bedanya kalau iklan pencarian produk itu... Produknya yang kita iklanin menggunakan kata kunci Kalau iklan pencarian toko kita tetap pakai kata kunci Cuman yang kita iklanin itu adalah toko kita sendiri Tampilannya pun juga beda Kalau iklan toko itu muncul di bagian paling atas halaman pencarian Tuh, Jadi beda ketiga jenis iklan ini udah pada tahu kan ya Dan uh, ketika kita masang iklan pasti tujuan orang beda-beda Setuju nggak? Tujuan orang untuk masang iklan itu pasti berbeda beda tapi kebanyakan memang tujuannya adalah penjualan. ya Cuman ketika kita upload produk baru, terus kita iklanin tujuan kita penjualan, salah nggak? Itu, itu nggak salah, tapi kurang tepat aja. Karena lebih tepatnya kalau misalnya kita punya produk baru, terus kita langsung iklanin, mungkin tujuan kita adalah untuk visibilitas dari produk kita. Biar pembeli-pembeli itu aware sama produk kita. Gitu. Oh, di toko ini ada produk baru nih. Oh, ada produk baru ini nih toko ini. Jadi, orang tahu sama produk yang baru itu. Gitu. Nah, kalau untuk visibilitas produk sendiri, biar gampang ditemuin oleh calon pembeli kita, lebih banyak dilihat, biar lebih gampang taunya, itu tipe iklan yang kita gunain adalah iklan pencarian. Dan, metrik penting yang harus kita pantau di sini adalah posisi iklannya. Posisi iklannya ada di bagian mana nih? Kalau misalnya tujuan kita visibilitas, yang kita harus kejar adalah posisi iklannya, kalau bisa di posisi 1 sampai 10 ya di 10 besar lah oke okay. tapi kalau untuk penjualan nih, kalau untuk penjualan aku pengen iklan biar penjualanku makin oke okay lagi, itu tuh tipe iklan apa yang harus kita uh, aku gunain gitu kan nah itu kita bisa gunain iklan pencarian produk dan iklan produk serupa emang bisa digabung kak? emang bisa digunain dua-duanya sekaligus? bisa Ya, banyak juga yang uh, nanya nih kalau misalnya diga, uh, lebih efektif mana iklan pencarian produk sama iklan produk serupa. Setiap toko beda-beda, setiap produk beda-beda. Enggak -beda. ada uh, apa namanya ramuan yang sama gitu, enggak ada rumus yang sama untuk setiap toko. Jadi itu teman-teman sendiri yang tahu dan itu kita harus trial and error dulu. Kita coba dulu ih nggak mungkin kan kita langsung iklan, kita langsung oke okay iklannya itu berarti ada ada keberuntungan yang di kita. Cuman kita coba dulu nih iklan pencarian produk. Oh ternyata nggak oke di iklan pencarian produk, coba di iklan produk serupa. Oh ternyata oke, oke di iklan produk serupa, berarti itu adalah iklan yang cocok buat kita. Kalau dipasangin dua-duanya, itu akan lebih optimal lagi. Gitu. Terus metrik yang harus dipantau di sini adalah, itu yang pertama persentase kliknya, dan yang kedua adalah CIR-nya. Eh, cir itu, apakah itu adalah biaya di bagian side atau uh, cost income rasionya? Nah, untuk cir sendiri, kalau misalnya teman-teman lihat nih, oh, cir aku kecil, cuma lima uh, persen, cuma 2%, cuma 10%. persen. apa-apa, kenapa? Karena cir ini semakin kecil persentasenya, angkanya itu berarti semakin efektif. Iklan kita, kebalikannya, kalau misalnya cir kita angkanya gede itu berarti iklan kita nggak optimal, tuh, itu yang harus dicatat Dan untuk iklan pencarian produk sendiri, itu uh, biaya per klik pencarian produknya, yang sebelumnya angka terendahnya, bit terendahnya di paling bawah itu 150 per 20 Mei 2021 itu di uh, menjadi 200 rupiah per klik. Ya, biaya minimalnya 200 rupiah per klik. Oke. Nah, untuk iklan yang status sedang berjalan, cuman ini kan udah lewat juga kan, ini sekarang udah masuk juli, tapi nggak uh, uh, bakal ada masalah lagi. Untuk tujuan untuk apa? Untuk ningkatin performa iklan yang teman-teman atur di Shopee. Ya. Nah, terus untuk iklan uh, pencarian produk nih, iklan pencarian produk, itu keunggulannya apa kak? yang pertama posisi produknya jadi bagus dan ketika kita efektif, aku garis bawah ini, ketika kita efektif pasang iklannya di produk yang tepat dengan kata kunci yang tepat, dengan uh, produk kita tampilannya ya dari foto, terus uh, deskripsi, atribut, segala macamnya itu lengkap dan jelas itu bisa ningkatin penjualan juga oke okay? nah kalau kita mau atur iklan shop, uh, iklan uh, pencarian produk itu tinggal masuk ke iklan Shopee terus teman-teman tinggal pilih iklan uh, iklan pencarian produk terus buat iklannya oke okay. buat iklannya tinggal pilih iklan pencarian terus pilih yang produk oke okay, aku kebalik nih tadi ya karena tampilan baru ya jadi tinggal masuk ke pilih yang iklan pencarian pilih yang produk Nah, habis itu teman-teman tentuin dulu nih modelnya ya. saran aku nih kalau misalnya kita baru mulai beriklan itu modalnya enaknya kita pasang harian atau langsung aja Kak total modal aja misalnya kita pasang 200.000, udah kita lepas aja gitu. Nah, saran aku jangan dilepas kayak gitu. Dua pasang 200.000 atau pasang 300.000 atau 500.000 dilepas aja. Kita nggak batesin per harinya berapa. Ya, karena uh, kalau kita yang baru-baru baru-baru beriklan kita harus analisis lagi nih. Kalau kita lepas doang, jadi per harinya kita nggak tahu nih uh, bagusnya kayak gimana. Kenapa? Di karena nggak mungkin dong setiap hari itu itu grafik penjualan kita bagus terus. Pasti ada turunnya dan juga jamnya itu pasti ada bagusnya juga. Kapan jam yang bagus? Kapan jam yang turun ketika kita uh, penjualan kita? Dan itu kita bisa cek semuanya juga di bisnis saya. Eh, okay. jadi kita bisa total pasang modal harian terus. habis itu, periodenya diatur lagi nih. Ya, saran dari kita, atur untuk periodenya itu. Kalau misalnya kita pasang modalnya per hari, gitu pasang dua minggu. Ya, tentuin tanggal uh, mulai dan selesainya itu periode waktunya itu selama dua minggu. Tujuannya untuk apa? Karena dengan waktu dua minggu itu kita punya cukup data untuk kita analisa. Kalau terlalu sebentar itu datanya kurang valid jadinya itu kita analisa. Gitu. Oke. Okay. Nah, terus juga untuk uh, fit di iklan pencarian produk ini ada namanya untuk menentukan kata kuncinya ada fitur pilih otomatis. Kalau misalnya kita pakai kata kunci otomatis atau fitur pilih otomatis ini berarti kata kuncinya udah otomatis di setting sama Shopee. Dan kita bisa masuk atau bisa langsung pilih uh, multiple product, sampai 50 produk sekaligus. Jadi kita nggak pilih satu-satu, kita setting satu-satu, tapi ketika kita pengen iklanin sekaligus banyak, karena mungkin tujuan kita balik lagi, tujuan kita bukan untuk penjualan, jadi kita belum ada produk-produk uh, yang benar-benar jadi hero nih di toko kita. Yaudah, kita iklanin dulu banyak produk. Terus kita pakai kata kunci yang otomatis, karena kita belum terlalu tahu nih, kata kunci yang benar-benar pas sama produk kita itu apa? Nah itu bisa, kita bisa pakai fitur pilih otomatis, tinggal pilih sampai 50 produk, kata kuncinya otomatis akan disetting sama Shopee. Itu. Oke, okay. terus juga untuk biaya per kliknya itu akan dioptimalin sama Shopee. Ketika peluang untuk mendapatkan penjualannya tinggi, maka biaya per kliknya akan dinaikin biar visibilitasnya bagus, biar gampang dicari, dan biar bisa ningkatin penjualannya juga tapi ketika uh, ternyata nggak banyak orang yang cari kemungkinan untuk terjadi penjualan kecil maka biaya per kliknya itu akan otomatis diturunin ya tujuannya untuk apa? biar teman-teman nggak rugi-rugi banget jadinya oke okay. Nah biaya per klik itu dihitung untuk memastikan efektivitas iklannya teman-teman Atau ROI-nya, return of uh, on investment-nya Balik lagi, ketika teman-teman lihat metrik data iklannya Di situ ada muncul data ROI Patokannya adalah semakin tinggi nilai ROI ya Itu berarti semakin efektif iklannya teman-teman Kebalikannya sama CIR nih Kalau CIR itu semakin kecil angkanya, semakin efektif kalau ROI itu semakin tinggi angkanya itu berarti semakin bagus, gitu. Oke. Okay. Nah terus untuk fitur pilih manual di iklan pencarian produk itu disarankan kalau misalnya teman-teman udah udah biasa nih beriklan gitu dan pengen pengembalian investasi yang lebih maksimal lagi. Gitu. Nah, karena tujuannya udah penjualan nih, kita bisa pakai iklan yang uh, fitur pilih manualnya. Kita cari kata kuncinya sendiri, kita riset kata kuncinya sendiri, ya, terus kita masukin di uh, iklan kita. Nah, terus pilih uh, manual juga bisa digunain untuk, ya kalau misalnya ada kata pencarian tertentu yang ingin diiklankan, misalnya roda kita lagi tren nih, cuman penjabatannya sekarang orang agak beda nih. Nah, orang nyarinya sekarang nggak beda nih nyebut produk ini. Nah, kita bisa pakai kata-kata itu yang lagi tren saat itu juga. Oke. Okay. Terus, kalau misalnya teman-teman ingin popularitasnya lebih dan pengen nonjolin produk kita itu ada di paling atas, karena dengan pilih manual ini kita bisa atur biaya per kliknya yang bisa bikin juga si produk kita itu muncul di bagian paling atas. Gitu. Oke. Okay nah untuk kata, kata kunci manual sendiri pasti teman-teman pas nyari kata kunci gitu kan kata kunci yang tepat untuk produkku apa sih itu adalah rahasia yang sebenarnya sebenarnya teman-teman yang tahu sendiri produknya teman-teman apa bisa dipakai dari brand, dari jenis produknya atau teman-teman bisa riset juga nih ya kan bisa di riset cek di pas uh, tambah iklan pencarian uh, tambah kata kunci pencariannya di situ teman-teman bisa search tuh. Yang paling uh, relate sama produknya teman-teman itu apa? Terus dilihat di situ adalah volume pencariannya. Yang teman-teman harus lihat adalah volume pencarian dari kata kunci yang mau digunain. Oke, okay? lihat volume pencariannya terus lihat biaya per kliknya. Oke, okay? jadi kita lihat volume pencariannya terus kita atur, biaya, cek biaya per kliknya. Kalau saran aku, cari untuk kata kuncinya ini, cari yang volume pencariannya tinggi, tapi biaya per kliknya itu, atau biaya rekomendasi yang uh, untuk biaya per kliknya itu kecil. Ya, mahal bukan jaminan. Tapi di sini yang kita harus jadi patokan adalah volume pencarian dari kata kunci yang pengen kita gunain itu. ya Terus, Nih, jadi kualitas pencarian, volume pencarian itu adalah kunci utamanya. Harga rekomendasi itu kita sesuaikan lagi. Oh, terlalu tinggi. Nggak kuat nih, aku bayarnya kalau misalnya dengan model segini. udah, kita cari kata kunci yang lain. Yang volume pencarian ini masih bagus dan harga rekomendasinya tergolong kecil. Oke, okay. balik lagi. Di sini kan banyak, pas kita mau pilih kata kunci manual, di situ muncul banyak rekomendasi. Ya, itu bisa teman-teman hapus dulu kecuali mau ditinggalin beberapa gitu kan, tinggalin uh, sekitar 3 5 kata kunci itu boleh, tapi jangan dipakai semua yang ada di uh, rekomendasiin di halaman tersebut. Jadi pas kita pilih manual itu muncul rekomendasi kata kuncinya, dihapus-hapusin dulu aja itu, baru teman-teman cari kata kunci yang paling relate. Oke. Okay. Karena di sini kan emang ada yang relate juga gitu, tapi ada yang nggak terlalu relate sama produk kita daripada kita cuma ngabisin biaya untuk kata kunci itu mending kita hapus. Ya, terus untuk harga rekomendasi ini itu di, uh, dia dia sifatnya fluktuatif nih. Ya harga yang disaranin dan sifatnya fluktuatif. Jadi teman-teman ketika beriklan, udah dijalanin nih jalanin dua minggu, dibatasin seharinya berapa modalnya, gitu kan? Ya, udah dijalanin per hari berapa modalnya, itu tetap harus kita cek untuk harga rekomendasi yang dipasang. Eh, harga biaya per klik yang kita pasang. Karena untuk harga rekomendasi ini, dia sifatnya fluktuatif, kadang dia tinggi, kadang dia turun. Jadi teman-teman harus perhatiin di situ. Jangan sampai biaya per klik yang kita pasang itu di bawah harga rekomendasi, karena itu bisa nyebabin posisi dari produk kita itu turun. Oke. Okay. Nah, terus sesuai kata kunci dengan nama dan deskripsi produknya, teman-teman. perhatiin kualitas dan volume pencarian, pilih kata kunci dengan harga rekomendasi yang sesuai dengan modalnya, teman-teman. Terus, kata kuncinya ini di situ kan ada pilih spesifik sama yang luas. Bedanya nih kalau yang spesifik misalnya kita pakai sepatu pria sneaker kata kuncinya ada orang yang ngetiknya cuma sepatu doang iklan kita tetap muncul ya karena luas jadi satu kata yang dimasukin ya jangan dibawa di, di apa namanya sepatu misalnya kayak sepatu pria sneaker sepatu doang yang orang cari ya iklan kita bakal muncul karena kita pakai pencocokan luas tapi kita ketika kita pakai yang spesifik Ya Orang itu ketika nyari produk kita itu harus nyari benar-benar masukin kata kunci yang benar-benar kita pasang Misalnya sepatu pria sneaker Ketika orang nyarinya sepatu pria sneaker dimasukin kata kunci di kolom pencariannya Itu baru iklan kita akan muncul ketika kita pakai yang spesifik Gitu Ya Jangan di bawah harga rekomendasi, padahal per klik 6.000, 10 klik udah 60.000. Jangan digunain kata kunci yang harganya tinggi, Kak. Kita bisa masih banyak opsi yang lain, makanya kita harus rajin riset. ya Kita selalu cara saranin, kalau misalnya di Shopee, risetnya kurang nih. Teman-teman bisa pakai website lain untuk riset. Bisa pakai Google Keyword Planner, bisa pakai Google Trends untuk melihat kata kunci dari produk kita ini. Itu apa yang paling banyak dicari sama orang? Itu baru kita masukin di Shopee. Kita cek untuk kalau mau pencarian sama harga rekomendasinya. Itu kalau misalnya harga rekomendasinya terlalu mahal menurut kita, ya berarti kita nggak usah gunain. Kita cari lagi yang lain yang masih relate dengan produk kita, gitu oke. Okay nah untuk teman-teman kalau misalnya harga rekomendasi udah dicari volume pencariannya cukup bagus nih harga rekomendasinya ternyata cukup oke okay lah masih di anggaran tiga ratus gitu kan dua atau tiga ratus terus mau lebih maksimal lagi ya mau mau lebih maksimal lagi gitu kan iklan kita muncul di bagian atas kita nggak mau sesuai harga rekomendasi berarti kita bisa naikin dikit mungkin lima puluh sampai seratus perak di atas harga rekomendasi Jangan sampai, kita harga rekomendasinya 400, kita naikin jadi 4.000, yang ada kita boncos, gitu. Oke, okay. nah kalau uh, selanjutnya, ini aku jawab sedikit ya Kak Ardiansa. kalau customer menulis sepatu pria sneaker murah, iklan kita tampil juga nggak? Kalau misalnya kita pakai tipe pencarian luas, gitu. Kalau pakai tipe pencarian luas, itu kemungkinan muncul iklan kita. Oke, okay. nah terus Teman-teman cari dulu nih kata pencariannya Tandanya kalau kata pencarian itu Lagi banyak dicari sama orang Itu adalah ada tanda uh, Api sama populernya Kalau ada tanda itu Terus lihat lagi volume pencariannya oke enggak Oh ternyata oke nih Ribuan yang cari Terus harga rekomendasinya kecil Kita bisa tambahin itu Untuk jadi uh, kata kunci Yang kita gunain di iklan kita Oke, okay. nah uh, terus selanjutnya ada pencocokan luas dan pencocokan spesifik. Ya, Ada pencocokan luas, pencocokan spesifik kayak tadi aku bilang, teman-teman harus atur. Kapan sih aku harus mengatur uh, iklan uh, kata kunci ini, dia masuk ke pencarian luas, kapan harus pencarian spesifik. Kalau saran dari aku ketika teman-teman gunain kata kunci yang volume pencariannya udah gede banget ya Misalnya kayak udah puluhan ribu, belasan ribu itu bisa dipakai ke pencocokan spesifik Karena udah banyak yang cari di situ ya. Dan selanjutnya yang spesifik lagi kalau kita pakai kata-kata umum Misalnya contoh kita jualan sepatu sepatu pria uh, bla, bla bla bla gitu kan. Nah, terus kita masukin sepatu prianya jadi kata kunci yang kita iklanin. Kalau kayak gitu itu kan kata-kata yang luas. Kata-kata yang umum digunain untuk orang nyari produk. Nah, itu ya itu kita bisa uh, gunain pencocokan yang spesifik. Dan ya, kata-kata yang umum dan volume pencarian yang tinggi itu kita bisa pakai yang spesifik tapi kalau misalnya kata-katanya enggak terlalu umum dan dia terdiri dari tiga suku kata gitu kan ya kan e, masker e, kopi organik gitu contoh masker kopi organik dia tiga kata nih dan enggak terlalu tinggi volume pencariannya itu bisa kita pakai pencocokan yang luas gitu karena orang ngetiknya cuma masker doang atau masker kopi doang masker organik doang itu e, iklan yang kita pasang itu bisa muncul gitu oke okay. nah untuk teman-teman yang bertanya silahkan ke kolom pertanyaan dulu ya nanti dibantu jawab sama tim iklan Shopee-nya juga nanti di akhir kita bakal ada studi kasus juga jadi tanya-tanya jawab kita di ada di situ oke okay, karena materinya masih lumayan banyak nih nah terus untuk cara atau iklan shop uh, pencarian produk ini teman-teman jangan pakai terlalu banyak kata kunci Ya, cukup pakai 3-5 kata kunci aja, cukup. Jangan kebanyakan kata kunci. Salah satu yang bikin banyak bikin sawar itu boncos adalah pakai kata kuncinya itu terlalu banyak. Kebanyakan kata kunci itu bisa bikin kita boncos, dan ketika kita masang kata kunci itu juga ternyata nggak terlalu relate sama produk kita. Itu yang harus kita perhatiin. Oke. Okay. Nah, terus untuk iklan produk serupa nih, iklan produk serupa ini pengaturannya lebih simpel. Biaya per kliknya ada updatean juga mulai per 25 Mei kemarin yang sebelumnya dari 100 untuk minimal biaya per kliknya sekarang udah 150. Nah, untuk di iklan produk serupa ini dia muncul di tiga tempat nih sebenarnya. Ada di produk serupa, di produk serupa, terus ada di kamu mungkin juga suka. Nah, dua tem, dua Lokasi ini ada di bagian bawah pencarian produk. Misalnya, kita udah masuk ke satu halaman produk, kita nyari oli gitu kan? Uh, olinya spesifik, kita nyari yang makhluk. Udah kita masuk nih ke halaman produknya, kita scroll ke bawah di bagian bawah. Review itu bakal muncul tuh produk serupa, dan kamu mungkin juga suka ya. Atau kita pengen muncul lagi di bagian rekomendasi, itu juga bisa kita gunain iklan produk serupa ini ya keuntungannya sendiri itu bisa pro, yang pertama produk gampang dilihat, meningkatin penjualan dan uh, pengeluarannya itu pun juga gampang untuk kita atur dia per kliknya kita yang atur sendiri model iklannya kita yang atur sendiri untuk cara atur iklan produk serupanya ini uh, mirip cuman sedikit lebih simpel daripada iklan uh, pencarian ya iklan pencarian produk tadi tinggal masuk ke iklan produk serupa Terus, habis itu tinggal pilih produk yang mau kita iklanin, terus dikonfirmasi. Ya, tentu uh, modal total yang masuk, ya, berhentinya ketika modal udah habis. Ya, berarti kita pakai modal total, tapi ketika simpan harinya, kita bisa pakai yang modal harian. Ya, waktunya masih sama. Kita bisa periode waktunya untuk sekali beriklan kita bisa pasang selama dua minggu. Oke. Okay. Nah, terus juga ketika kita mau aktifin di tempat-tempat tertentu, contoh kan ada tiga tempat nih tampilannya. Ya, nah, ada tiga tempat nih uh, munculnya nih ada produk serupa, ada produk serupa, ada kamu mungkin juga suka dan juga ada di halaman rekomendasi. Kita mau munculnya di mana? Tinggal kita aktifin. Terus kita mau naikin lagi uh, visibilitas dari produk kita ya kita bisa tambah persentase dari uh, tingkat uh, apa namanya uh, biaya per klik yang kita pasang. Misalnya kita naikin 10 dari yang awal kita pasang, gitu. Oke? Okay. Pengaturannya jauh lebih simpel untuk produk serupa karena kita nggak atur iklan, enggak uh, atur kata kuncinya, kita tinggal pilih produk, atur biaya iklannya, habis itu tinggal kita atur tampilannya ada di mana aja. Oke. Okay. Nah, selanjutnya iklan pencarian toko. Nah, untuk iklan pencarian toko ini mirip nih. Mirip sama iklan pencarian produk. Nah, di sini munculnya iklan pencarian toko itu muncul di bagian atas ketika orang nyari produk misalnya masukin satu kata kunci handphone dan itu kita pakai untuk iklan toko kita, iklan pencarian toko kita muncullah iklan iklan toko kita dari bagian atas Oke okay. Nah, terus Uh, keuntungan iklan pencarian toko yang pertama, ningkatin penjualan, ningkatin popularitas toko, dan uh, kita bisa atur pengeluarannya. Tetap, nah, ini banyak keluhan nih. Kalau aku pakai ini boncos, pakai ini boncos, gimana mungkin? Uh, apa namanya? Berapa modal yang harus kita tentuin? Nanti kita bahas ya. Kak Ferry, mungkin bisa diajin ke kolom pertanyaan dulu ya. Karena materinya masih banyak jadi nanti ada sesi tanya jawabnya juga. Kalau diajuin ke kolom pertanyaan nanti kita bisa jawab. Kalau di chat cepat hilang, Kak. Oke. Okay. Terus siapa yang dapat menggunakan iklan pencarian toko? Ya, untuk saat ini hanya penjual tertentu doang, hanya seller tertentu doang yang bisa. Ya, yang pertama Shopee Mall, yang kedua seller yang udah jadi Star dan Star Plus. Ketika udah jadi uh, dua kategori ini, udah jadi Shopee Mall atau Star atau Star Plus itu selama tiga bulan konsisten, penjualannya bagus, performanya bagus yang enggak hilang dari uh, Shopee Mall, hilang dari Star atau Star Plus, selama tiga bulan tetap konsisten itu nanti bisa dapat akses untuk dia menggunakan iklan tokonya, iklan pencarian tokonya Oke okay. Jadi untuk saat ini belum semua seller bisa menggunakan iklan toko. Kan pertanyaannya dibagi dua part aja Kak Ferry. Bisa kok. Nah terus cara atur iklan pencarian toko. Yang pertama teman-teman tetap masuk ke iklan Shopee-nya, terus pilih iklan, uh, buat iklan baru tinggal pilih iklan pencarian, pilih yang toko. Kalau tadi produk tinggal kita pilih produk, kalau toko tinggal kita pilih yang toko. Oke, okay. tentuin modal, periode mirip sama iklan kata kunci, dan uh, untuk kata kuncinya pun juga sama. Ya, ini pengaturannya juga lebih simpel. Sebenarnya yang agak agak rumi pengaturannya itu ada di iklan uh, pencarian produk. Cuman itu adalah yang paling efektif untuk naikin penjualan, dan paling banyak digunain untuk saat ini. So. Oke. Okay. Nah, terus, hitung modal iklannya gimana, Kak? Tadi kita udah bahas nih, banyak yang, oh, aku boncos, Kak, sebenarnya aku harus mentuhin modalnya gimana nih? Aku harus pasang segini untuk dalam waktu jangka waktu 2 minggu atau gimana nih? Jadi, untuk hitung modalnya, ada perhitungannya nih. Ya Ada dua jenis perhitungan yang bisa teman-teman gunain. Yang pertama ada metode top-down, yang kedua ada metode bottom-up. Nah, untuk top-down ini, itu uh, kita bisa alokasiin 0,5 sampai 8 persen dari omset produk itu sendiri, misalnya produk A nih yang mau kita iklanin produk A ini penjualan uh, kemarinnya itu totalnya satu juta nah di, untuk tag rate-nya ini, untuk kisarannya ini, ini setiap kategori berbeda beda ya ada yang 2 sampai 5 persen, ada yang 3 sampai 6 persen dan segala macam. tapi untuk keseluruhan itu ada di angka 0,5 sampai 8 persen. Ternyata di kategori kita itu 5 persen gitu kan. 5 dari 1 juta, 5 persen dari 1 juta kita bisa ambil uh, 50 ribu gitu. Okay? Berarti kita bisa pasang 50 ribu untuk iklan produk A ini. Yang kedua ada metode bottom up ini lebih cocok untuk seller-seller yang baru nih, baru mulai iklan, belum pernah beriklan sebelumnya, itu bisa gunain metode bottom-up. Karena di sini kita tetap dapat untung, kita ada modal juga yang kita bisa pakai buat beriklan. Oke, okay. sorry ya, hidungku gatel nih. Sering nih, setiap kali webinar hidungnya gatel. Nah, cara itu modal iklannya gimana, Kak? Nah, misalnya nih, contoh, teman-teman itu star seller kategorinya kecantikan, total pesanan terselesaikannya uh, di bawah 100 gitu terus uh, pembeli satu membeli satu produk harga aslinya seratus ribu penjualan organiknya 50 piece per hari ada diskon yang teman-teman kasih dua ribu vouchernya nilainya tiga ribu jadi total harga produknya lima ribu terus teman-teman juga pakai layanan gratis ongkir ekstra kalau kayak gini ya itu gimana cara perhitungannya? nah kita lihat lagi nih kita ambil dari modal kita hitung dulu kita breakdown dulu dari harga jual produknya modalnya dia pengemasannya pajaknya kalau kita udah kena pajak UMKM diskon harga penjualnya berapa diskon voucher penjual rata-rata penjualan organik produk kita per hari berapa ya ini lebih cocok digunain untuk teman-teman yang uh, baru mulai beriklan ya kalau misalnya kita pakai metode yang bah, tadi itu yang bottom up sekarang kita cek dulu nih yang untuk metode top down kita lihat nih ya kan kita lihat rata-rata omset harian produk kita itu omset harian per produk kita ini misalnya produk A kita mau iklanin produk in A ini ya kan produk A ini kemarin omsetnya empat juta Khusus nih untuk produk A. Kita tahu dari mana ke ongset produk itu sendiri. Kita bisa lihat di bisnis saya, cek di bisnis saya, cek di penjualan, eh, di produk, di situ kelihatan tuh performa produknya, penjualannya udah berapa. Ya, kita tinggal atur aja, kita mau iklan hari ini tanggal 9 gitu kan. Kita cek data tanggal 8. ya tanggal 8 ternyata penjualan produk yang mau kita iklanin ini 4.750.000. Nah, take rate untuk kategori kecantikan ini adalah 3%. Berarti untuk produk A ini yang kita mau iklanin yang omsetnya 4.750 ini adalah 118.750 untuk hari ini. Ya, modal hariannya untuk hari ini. Artinya kalau kita udah uh, jualan lama terus sudah kita pakai iklan lama, kita bisa pakai metode top down ini. Ya yang paling menentukan di sini adalah omset kita hari ini untuk produk tersebut yang kita mau iklanin itu mempengaruhi modal kita besok hari gitu oke okay, sampai sini paham ya nah selanjutnya untuk penentuan modalnya itu beda-beda ya nanti di sini kecantikan ada 2 sampai lima persen terus perangkapan rumah tangga 2-7 persen, pakaian wanita 3-8 persen, jadi ini beda-beda Oke okay. Kak Selfie nggak ngertinya di mana nih aku ulang lagi nih, sedikit lagi nih jadi intinya produk yang mau kita iklanin, contoh mouse ini nih, mouse ini mau kita iklanin mouse ini kemarin dia ngasilin penjualan 4 juta nah kita mau iklanin mouse ini hari ini. Modal kita untuk hari ini berarti kita lihat dari penjualan mouse ini kemarin. Nah, tag rate kita ada di tiga persen, berarti tiga persen dari penjualan kemarin itu adalah modal kita hari ini. Dan untuk tag rate nya ini, beda-beda berdasarkan kategorinya. Itu ini ada tag rate dari setiap kategorinya. Oke. Okay. Nah terus untuk mode uh, perhitungan yang bottom up nih bottom up ini untuk seller-seller yang baru mulai beriklan nih belum pernah beriklan sebelumnya yang pertama kita harus tahu dulu adalah uh, apa namanya harga jual produk kita itu berapa harga jualnya misalnya sembilan puluh lima ya tiga persen itu berdasarkan uh, riset yang udah dilakuin data yang udah uh, tim iklan Shopee punya kak jadi kecantikan 2 sampai 5%, perlengkapan rumah tangga 2 sampai 7% dia ada di sini semua. Oke. Okay. Nah, terus untuk selanjutnya metode bottom up ini kita udah tahu nih harga jual produk kita itu 95.000, udah diskon segala macam, harga yang dibayarkan sama pembeli adalah 95.000. Terus kita karena start, kita kena biaya admin, terus kita ikut gratis ongkir extra, kita kena biaya layanan juga. Di sini, laba kotor yang kita dapetin, contohnya kita dapat laba kotornya itu 6438. Oke. Okay. Uh, 6438 ya. Nah, 6348 kita bagi dua nih. ya, Cuman sebelumnya kita lihat dulu, kalau misalnya kita ada, Uh, mau hitung lagi yang lebih detail, kita bisa sebenarnya dari laba kotor ngambil cuman untuk lebih detail lagi, untuk lebih kita keuntungannya makin berasa lagi, kita bisa lihat lagi biaya pengemasan produk kita per produknya itu berapa? Oke, okay, biaya pengemasan produk kita per satu produk yang kita kemas misalnya seribu biaya pengemasan yang kita keluarin, terus pajak UMKM di sini kita udah kena nih 0,5 persen, oke okay, kita kena 500 rupiah. Nah, di sini laba bersihnya kita dapetin delapan 4938 Artinya di sini kita cari dulu nih, satu produk yang kita mau iklan ini laba bersihnya berapa. Misalnya puluh 4938 Terus rata-rata penjualan organik produk per hari, kita lihat lagi, kita cek data di bisnis saya, kita lihat lagi di situ, ternyata rata-rata penjualan produk A ini per hari, itu adalah 50 piece per harinya. Nah, di sini kita ambilnya setengah aja dari laba bersih. Artinya, laba bersihnya kita bagi dua. Kita kali dengan rata-rata penjualan organik perharinya. Oke, okay. jadi tinggal masuk laba, laba bersihnya kita bagi dua, misalnya lima ribu, bagi dua, 2, 2.500, 2.500 lima ratus, dibagi rata-rata penjualan organik per hari. I kali lima dapatlah kita modalnya contoh perhitungan gampang seratus dua ribu gitu, oke? Jadi setengahnya kita bisa keuntungannya buat kita, setengahnya lagi kita alokasiin biayanya buat iklan, gitu, oke? nah terus untuk optimasi iklannya gimana kak? itu tinggal masuk aja, jadi ada uh, metrik tidak langsung, ada metrik langsung bedanya apa metrik langsung sama yang tidak langsung? kalau metrik tidak langsung itu adalah orang ngeklik iklan kita, terus masuk ke toko kita tapi beli produk yang nggak kita iklanin, yang lain ya misalnya kita iklanin produk A, dia klik produk A udah masuk ke halaman produk A tapi dia penasaran sama toko kita ya penasaran sama toko kita, dia klik toko kita, masuk ke toko kita, dia belinya produk C, itu masuk ke metrik tidak langsung. Kalau untuk metrik langsung, kita iklanin produk A. Dia klik produk A, dia langsung beli produk A itu, berarti itu masuk ke metrik langsung. Jadi bedanya di situ. Oke. Okay. Itu bisa dihitung juga, Kak. 3 sampai 5 pis per hari harga jual 130 ribu dikurang kurangin dulu berapa biaya modalnya segala macamnya biaya biaya yang kakak keluarin, net profit marginnya berapa misalnya rp ribu 50 ribu kali 5 berarti 250.000 ribu itu oke okay. nah terus elemen iklan yang harus kita lihat itu adalah tentuin kita mau lihat statistiknya kapan uh, ya data kita itu kapan tinggal diatur aja periode waktunya. Terus, angka yang ditampilkan di sini itu adalah jumlah berapa kali iklan kamu ditampilkan di halaman pencarian Shopee. Itu kelihatan juga di situ. Terus, bisa cek juga data perharinya dan segala macamnya. Banyak yang bisa kita lihat. Oke, jumlah kliknya pun juga bisa kita lihat. Persentase kliknya pun juga kita bisa lihat. Untuk persentase kliknya ini, dia bagusnya minimal di 2,5% ya di atas dua 2,5% itu udah bagus tuh jangan sampai di bawah dua 2,5%. Persentase kliknya. Oke. Okay. Nah, terus eh persentase klik ini dia 100 orang melihat nih, terus 50 dari 100 orang tertarik. Nah, berarti di sini dia ngeklik nih 50 dari 50 orang yang lihat eh dari 100 orang yang lihat, 50-nya ngeklik, berarti 50% persentase klik kita itu, oke. Okay. untuk konversi, konversi yang bagus itu adalah satu setengah sampai dua persen. rata-rata tingkat konversi penjual di Indonesia itu kisaran satu setengah sampai dua persen. kita ada di atas dua persen itu bagus, tapi jangan sampai di atas di bawah satu setengah persen, oke? produk terjual itu bisa kita lihat juga omset penjualan kita bisa lihat dia yang udah kita keluarin sesuai periode waktu yang kita uh, mau lihat itu juga kelihatan dan uh, conversion rate ini berapa orang yang tertarik ngeliat produk kita yang ngunjungin produk kita terus akhirnya beli ya makanya kenapa kita saranin untuk maksimal iklan kalau misalnya tujuan kita adalah penjualan Pakai produk-produk yang jadi hironya teman-teman yang paling banyak penjualannya, produknya paling banyak dicari orang, paling laris di tokonya. Sama ilus mungkin contohnya kayak kita punya toko offline. Yang kita pajang di depan itu adalah produk-produk yang paling banyak dicari orang. Untuk menarik orang masuk ke toko kita. Gitu. Oke. Okay. Terus uh, CIR itu teman-teman punya biaya iklan 100 ribu. Terus dari model 100000 teman-teman dapat satu uh, juta nih. ya Artinya di sini CIR-nya, teman-teman, 10%. Oke. Okay. Nah, uh, terus strategi menggunakan iklan Shopee yang lain, itu teman-teman cek CIR-nya, karena CIR ini beda-beda. Oke, okay, CIR per kategorinya beda-beda, kayak elektronik, FMCG, fashion, gaya hidup, itu semuanya beda-beda tuh. Dan tingkat pengembalian investasinya pun juga beda-beda, atau ROI. Ya, balik lagi, si R semakin kecil angkanya, semakin bagus. Kalau ROI, patokannya semakin gede angka yang kita dapetin, itu uh, semakin bagus. oke. Okay take penentuan untuk modal iklannya itu beda-beda juga setiap kategorinya ini udah kita tampilin juga tadi nah terus kalau misalnya nih kita ubah oh, lagi iklan terus CTR kita tinggi ya, CIR kita juga tinggi berarti ada masalah nih CTR-nya tinggi banyak yang ngeklik tapi CR kita juga tinggi, dari acuannya sebenarnya harusnya kecil nih, ini kenapa tinggi. Itu teman-teman bisa tingkatin halaman pencarian produknya. Deskripsi, harga, foto, judul, atribut semuanya itu berpengaruh. Terus teman-teman biar lebih menarik lagi, orang nggak cuma ngeklik doang, tapi jadinya beli, itu bisa dipasang promo-promo kayak gunain fitur combo hemat kalau misalnya ada produk-produk teman-teman yang nggak ngapa-ngapain di gudang selama udah tiga bulan lebih gitu cuma diam doang, cuma nambah biaya operasional doang nggak ngasihin juga buat penjualan mendingan dipaketin jadi promo combo hemat sama produk-produk terlarisnya tapi ketika uh, CTR-nya tinggi terus juga CIR-nya rendah artinya ini efektif banget nih tambahin modal harian untuk produk itu Kebalikan, kalau CTR-nya rendah, tapi uh, CIR-nya tinggi, ya itu enggak kerja tuh iklannya. Matiin aja, ya misalnya ada lima produk yang kita iklanin. Matiin iklan yang nggak uh, jalanin iklannya, kita alihin biayanya ke iklan yang uh, ngasilin penjualan buat kita. Yang uh, performanya bagus. Terus juga, kalau misalnya CTR-nya rendah, CIR-nya itu uh, rendah, Ya berarti halaman produknya yang harus ditingkatin. Gitu. Oke. Okay. Nah, teman-teman uh, bisa naikin modal hariannya dua kali lipat untuk produk-produk yang menghasilin penjualan. Kalau misalnya nggak ngasilin, tinggal dimatiin aja. Misalnya dalam waktu tiga hari, nih kita cek, oh ternyata nggak ngasilin apa-apa nih, udah mati niklannya, nggak usah dilanjutin lagi. Tapi setelah tiga hari atau lima hari, kita cek ternyata bagus performanya, bisa kita tambahin lagi iklannya gitu oke okay. terus uh, untuk yang perlu dioptimasi produk terjualnya nol, lebih besar dari pendapatan iklannya, biaya yang kita keluarin terus juga CTR nya atau yang ngeklik itu persentasenya kecil terus ROI nya pun juga kecil, ya berarti kita bisa matiin oke okay. Nah, terus untuk... Okay. Nah, terus ada beberapa studi kasus nih dari kelan nih. Yang pertama nih, uh, toko selalu sukses, dia punya modal itu satu juta. Dia baru buka di Januari 2020. Terus pas dilihat seminggu itu dilihat sama pembeli itu sebanyak 30 32.745 kali. Dikliknya cuma 703 kali. Terjualnya bahkan lebih parah cuma 23 produk. Nah, kalau kejadian kayak gini apa yang harus dilakukan nih sama toko Selalu Sukses ini? Jadi toko Selalu Sukses harus cek produk yang paling larisnya dalam seminggu beriklan, matiin yang gak laris, alihin biaya modal dari yang gak laris itu yang kita udah matiin iklannya. Kita alihin ke yang laris, ya. Terus kita bisa optimalin lagi, tambahin iklan produk serupa biar lebih bagus lagi, biar lebih mantap lagi performa iklannya. Cek deskripsi harga foto produk, judul produk itu juga harus kita perhatiin, ya. Kalau misalnya penjualannya udah banyak, pelayanan kita yang harus kita maksimalin lagi. Balas chat pembeli, pelayanan logistik, ulasan produk, itu kita bisa maksimalin juga di situ. Oke. Okay. Nah, terus topik pembaruan populer nih. Jadi, cara kerja iklan Shopee, perbedaan antara iklan Shopee dan promosi Shopee lainnya, kalau untuk cara kerjanya sendiri, kata pencarian relevan, dikali dia klik sama dengan peringkat iklannya. Jadi, itu cara kerja iklan Shopee yang sangat berpengaruh di sini adalah kata pencariannya dan juga biaya per klik iklannya itu sendiri. Oke, okay. terus uh, untuk iklan pencarian itu beri, bisa bikin produk kita ada di bagian atas, sementara promosi Shopee lainnya itu nggak bisa mempengaruhi uh, apa namanya. Kita nggak bisa bikin kalau misalnya ada di peringkat 10, kita mau ada di peringkat satu, berarti dia penjualan organiknya. Tapi kalau kita mau diada di peringkat satu, berarti kita harus pakai iklan. Itu. Nah, untuk tipsnya sendiri menggunakan iklan Shopee, pertama pakai produk yang tepat. Cek web bisnis saya, produk yang teman-teman mau iklanin, pilih produk-produk yang terlaris, yang konversinya bagus. Ya konversinya bagus berapa kak? Satu setengah sampai dua persen itu udah hitungan bagus. Rata-rata penjual e-commerce itu satu sampai satu setengah sampai dua persen tingkat konversinya, ya, terus optimalkan halaman rincian produk semuanya dioptimalin, ini udah aku pulang-ulang nih dari tadi. Hitung modal yang sesuai, oke? Okay. Terus juga untuk analisa yang kalau misalnya kita mau trial and error dulu, kita bisa aktifin fitur auto top up, jadi kita jalanin dulu panjang dua minggu, habis itu kita baru analisa. Itu juga bisa. Kata kuncinya jangan kebanyakan. 5 kata kunci aja cukup. Kebanyakan kata kunci itu penyebab salah satu yang bikin banyak seller boncos. Ya, durasi iklan bisa dipantau selama dua minggu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya nih formula yang tepat kayak kata kuncinya udah dapat yang oke. Okay. Terus ternyata setelah aku kasih tahu tadi udah tahu cara tentuin modal yang tepatnya ya udah pakai modal yang pas. Bisa tuh aktifin iklannya pak hari ini diaktifin jam segini hari besok diaktifin jam segini tapi itu secara manual harus kita sendiri yang aktifin harus kita sendiri yang matiin oke okay? tapi tetap yang harus teman-teman perhatiin cek data di bisnis sayanya, ya dilihat di situ kapan penjualan paling tinggi setiap harinya di jam jam berapa misalnya di hari senin jam berapa selasa jam berapa itu ada di bisnis saya. Oke, okay. terus di saat campaign itu adalah waktu yang tepat untuk kita menggunakan iklan. Kalaupun misalnya kita nggak uh, dapat penjualan yang segitu signifikan di saat campaign, seenggaknya kita dapat awareness dari si pembeli-pembeli kita. Karena di saat campaign inilah pengunjung paling banyak di Shopee. Gitu. Oke, okay. Terus uh, pertanyaan populer seputar iklan Shopee yang lainnya, banyak yang nanyain, kalau saya aktif tapi, Kenapa nggak uh, bisa dilihat datanya? Cek dulu periode data yang kita lihat udah sesuai belum sama yang kita mau lihat, gitu. Oke, okay. harga rekomendasi itu akan terus fluktuatif tergantung semakin banyak orang yang gunain berarti untuk kemungkinan naik harga rekomendasinya akan semakin tinggi. Dan tingkat konversi yang baik satu setengah persen sampai dua persen itu udah udah bagus. Ya, kalau di bawah satu setengah persen berarti kita harus optimalin lagi. Oke okay, ini udah aku bahas tadi Terus uh, banyak yang bilang juga cara nergetin di wilayah tertentu bisa gak ke untuk iklannya Untuk saat ini belum bisa, cuman kita bisa nggak ya, Kita gunain layanan di kelola Shopee Ini layanan fulfillment dari Shopee Jadi semua prosesnya itu akan dilakukan oleh tim Shopee Kayak penyimpanan barang, itu ada di gudang Shopee, pengaturan toko pesanan pengemasan dan pengiriman barang, pengaturan pengembalian barang, layanan chat dengan pelanggan, itu udah diatur semua oke okay? misalnya kita jualannya cuma bisa di Jakarta doang, karena kita jualan frozen food, kita mau ada di Surabaya juga, berarti kita nggak bisa ngirim pakai pengiriman biasa gitu kan akhirnya kita bisa masukin produk kita pakai di layanan di Kuala Shopee, terus kita taruh di Surabaya gitu Oke, okay, nah di sini kita udah masukin juga tutorial-tutorialnya yang bisa teman-teman pelajarin lagi nanti dan uh, di sini juga ada tutorial yang lainnya, banyak tutorial yang kita masukin. Gitu. Oke. Okay. Sip. Nah, sekarang eh uh, udah kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin rektor Hadien Kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu rektor hadiahnya. Halo, oke Halo. Sudah cukup kompleks ya materinya, dan sebenarnya sesi pertanyaan, kalau pertanyaan <tanya> udah banyak banget tuh pertanyaan ya. <tanya> kita cek-cek deh ya pertanyaan. Okay. Yang bisa dijawab nih, mungkin tadi dua-dua udah ada dijawab. Ini kita jawab uh, yang masih belum dijawab nih, kita jawab secara live dulu ya, coba... Kita cek dulu ini yang lagi di lagi sedang jawab, dijawab nggak aku ini lagi ya. Uh, nih uh, kita cari dulu beberapa ini banyak banget ya pertanyaan teman-teman ya. Nih ini, ini uh, pertanyaan uh, pertama dulu deh, oke ya. Dari Ihsan Famin ini udah dua kali nanya soalnya nih rata-rata harga produk saya 15.000 produk aksesoris contoh gelang apakah worth it untuk beriklan jadi mungkin aku ini ya live answer coba nih dari Otry deh boleh oke okay, jadi sebenarnya uh, kalau untuk produk-produk yang harganya tergolong murah kayak gini itu kita bisa pakai metode yang uh, bottom up tadi uh, nah, jadi untuk bottom up tadi kan kita ambil dulu nih kita cari dulu net profit margin kita dari produk yang harganya belas 15000 ini misalnya ternyata kita dapetin keuntungan bersih kita itu di angka tiga 3000 gitu kan atau tiga uh, 3000 lah, kita contohin tiga 3000 nah penjualan perharinya yang kita lihat lagi rata-ratanya berapa rata-ratanya misalnya di Rp20.000 uh, perharinya berarti tiga ribu kita bagi 2, lima ratus dikali dua puluh, itu adalah modal untuk perharinya gitu tapi untuk margin yang udah tipis banget, itu saran kita yang harga produknya di bawah 10000 gitu, yang marginnya terlalu tipis, itu saran kita nggak usah diiklanin. Itu, karena takutnya keuntungannya benar-benar nggak didapetin lagi. Jadi saran kita 15000 itu juga udah batasan awal kecil lah untuk diiklanin. Oke, berarti terjawab Maaf, ya. Jadi ya di sini ada sedikit berisik gara-gara hujan nih nggak apa-apa kalau saya juga tadi kan track trekan gitu kan nggak apa-apa. Nah jadi teman-teman dijawab tadi sama uh, Kak Otri ya di sini sebenarnya lima ribu dan lima uh, belas ribu kan ya harga produknya yang mungkin kita belum kita nggak tahu marginnya teman-teman berapa -teman tadi uh, Kak Otri bilang kalau memang marginnya cukup karena tadi uh, let's say tadi katanya tiga ribu dan masih oke okay untuk beli kelambikan kan kelam, tadi banyak rekomendasinya ada yang berapa ratus kayak gitu-gitu. Tergantung teman-teman, jadi sebenarnya masalah worth nya tadi tergantung marginnya teman-teman. Kalau misalkan kecil sekali dan uh, enggak, uh, ya kuranglah untuk profitnya teman-teman, mungkin jangan berikan dulu, nggak apa-apa. Kan masih ada fitur-fitur, kayak naikan produk itu kan bisa gratis. Uh, kalau ini kan, produk -produk kan berbayar dan teman-teman tadi harus riset, macam-macam, jadi jangan asal. Bukan berarti kayak teman-teman kayak bayar itu aja. Teman, -teman di balik itu kan ada kayak kata kuncinya harus tepat dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Jadi wortednya iya. tadi tergantung marginnya teman-teman berapa. Oke, oh, ya diminta kak diulang lagi dong. Kalau diulang nanti teman-teman bisa tonton ulang aja ya. Oh, ada yang nanya kak diulang. Ini udah dibantu dijawab nih. Nih mana lagi nih? Ini produk serupa nih. Tadi produk serupa mungkin bisa dibantu jawab lagi ya. Oke ya. Boleh. Jadi, yeah. uh, gimana maksimalin produk serupa yeah, agar tidak perang harga, yeah. gitu ya? Iya, yeah, ini saya tampilkan. Sebenarnya, gini gak? Di pasti kita bakal nemuin perang harga. Kita nggak enggak, enggak tutup mata juga. Semuanya orang udah perang harga dan segala macamnya. Cuman sekarang kita bisa menangnya di mana? Kemarin ini kita di Soi sempat bahas branding, over marketing, gitu kan? Jadi... Selain kita cuma bikin promo-promo-promo, branding dari yang kita bikin, mungkin dari toko kita udah terpercaya sama orang, terus tampilan produk kita kita bikin semenarik mungkin, apalagi sekarang itu kan banyak tuh orang-orang yang, um, kalau teman-teman tahu, kayak kita kasih contoh ke yang lain, Instagram aja mereka udah beralih fungsi, udah mulai beralih fungsi ke video gitu. Nah, kenapa nggak kita udah disediain nih, Fitur video sama Shopee itu sangat berpengaruh loh. Jadi fitur video ini Kita bisa manfaatin Biar bikin orang-orang itu lebih percaya sama produk kita Walaupun harganya mungkin Sedikit lebih mahal dibandingin produk yang lain Yang tampilannya Kurang meyakinkan Jadi kita, videonya kita kasih edukasi Kayak uh, kita tonjolin Keunggulan dari produk kita Terus fungsi dari produk kita gitu. Itu yang kita Bisa tonjolin di tampilan awal produknya itu kalau misalnya kita tampilan produknya sama aja kayak produk lainnya terus harga kita lebih mahal kita nggak ada yang menang dari mereka gitu. Oke, itu sih itu Menjawab ya teman-teman jadi sebenarnya uh, untuk uh, iklan produk serupa kayak gitu tapi setahu aku juga kalau iklan produk serupa tuh biasanya ini ya biasanya kalau yang ke view disitu kan banyak banyak yang terjual ya kalau nggak salah ya kalau yeah. di produk jadi, uh, gitu, teman -teman. iklan produk serupa jadi termasuknya gitu teman-teman iklan produk serupa jadi beda-beda juga sih kayaknya sama iklan uh, kalau iklan yang biasa kan lebih ke views ya teman, -teman kalau ini lebih keterjualnya yang udah kelihatan pergi viral satu ya. lagi mungkin ya uh, kita, kita bisa pagerin pag tuh orang kan bakal scroll ke bawah untuk memilih iklan produk serupa uh. nah kita bisa pagerin di bawah situ kayak produk pilihan oh, oh kok oh, yeah. lagi yeah, jadi yeah. orang mau scroll ke bawah itu jadi panjang ya saya dulu yeah. juga gitu. Terus, saya termasuk yang cari iklan produk serupa, kan? Sebagai pembeli iya, yeah, betul. Kita scroll sekarang, itu agak lebih, agak lebih ada proses, ya. Walaupun yeah. kecil, iya, Karena rata-rata orang nyari produk itu udah masuk ke halaman toko, dia dua dua scroll pertama itu, nentuin dia bakal lanjut scroll lagi atau enggak. Iya, saya enggak, Nah, nah, nah. nah itu tadi bisa di, bisa dia kalian sama iklan-iklan yang lain, teman-teman. Oke, ini banyak nih waktu, banyak teman-teman yang mau nanya, silahkan nanya lagi. Nah ini, ini kayaknya tadi udah dibahas sama Otri sebenarnya. boleh deh ini lagi dari Kak Anton nih. Kalau mengiklankan produk baru harga rekomendasi klik tinggi-tinggi semua. Kalau mengiklankan produk yang udah laris harga klik rekomendasi rendah. Apakah rating dan penjualan produk yang diiklankan mempengaruhi harga rekomendasi iklan dan peringkat iklan? Nah, Oke okay, jadi iklanin produk baru, harga rekomendasi kliknya tinggi-tinggi, ini termasuk produknya juga, gak tergantung produknya, tergantung artinya yang kita gunain, gitu, jadi kalau kita nggak mau yang tinggi, berarti kita harus double-double lagi -double, tuh untuk riset mana sih kata kunci yang paling relate, yang paling banyak dicari jadi, ya, kayak tadi aku bilang selain di Shopee, kita bisa riset juga tuh, di Google Trend atau Google Keyword Planner, kita bisa cari-cari di situ tuh kita, regionnya, sampai Indonesia di Indonesia, misalnya produk kita panci gitu kan yang berkaitan sama panci yang paling banyak dicari sama orang. Apa gitu itu yang kita bisa akalin dari situ? Jadi, nggak harus. Oh, harga yang muncul, kata kunci yang rekomendasi itu harganya mahal-mahal semua. Kita nggak harus gunain yang direkomendasin kok. Kita bisa cari lagi, cari lagi, gali lagi, gali lagi gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman, mungkin kalau pertanyaannya lebih ke kayak, ini, maju kena mundur, kena gitu, kayak nah, yeah. lain gitu, teman-teman. <laughs> kalau teman-teman, mungkin ya tadi banyak harga rekomendasi yang mungkin mahal-mahal. Tadi lagi ini kan bayar ya, teman-teman. Saya lagi yang mau kita ini fiturnya bayar. Jadi namanya teman-teman mengeluarkan uang harus diperhitungkan tuh segala macam jadi nggak asal keluar duit aja kan, pasti maunya yang worth it. Dan lain-lain tadi ada pertanyaan worth it, dan lain-lain tadi. Kalau bilang bisa riset dulu, kalau memang. Gak cukup sama budgetnya, jangan maksa. Kadang-kadang tuh kita ya suka, suka maksa gitu. Kadang-kadang budgetnya gak cukup, gak apa-apa. Jangan dipaksa uh, untuk itu, mungkin bisa cari yang lain-lain yang lebih murah, yang bisa, yang bisa kali, bisa keywordnya lebih oke okay, karena bisa cari di trend juga. Jadi cari sesuai budget teman-teman. Kalau terlalu tinggi, gak apa-apa, gak usah dipaksa. Jadi bisa, uh, bisa disesuaikan lah sama budget teman-teman. Jangan takut uh. eksperimen. karena emang kalau iklan itu kita gak bisa. Oh langsung instan gitu nggak bisa betul, ya, betul betul betul Banyak betul. Banget, betul. banget tuh iya. Pasti pertanyaan paling sering kayak boncos, yeah. boncos Banyak Gimana kayak ya? gitu <laughs> Itu salah pahamannya itu di situ. Betul dari betul lagi, kayak Orang iklan di TV pun Dia iklanin di TV segitu luasnya orang ngeliat Dijamin gak itu laris? Belum tentu Lali lagi ke produknya sendiri Ke pengemasan betul. dari iklannya itu sendiri Gitu kita juga udah nggak bosen-bosen bilangin untuk teman-teman kalau kita lagi ada kelas online, kelas online kayak gini untuk iklan itu mindsetnya di rumah teman-teman jadi bukan berarti teman-teman pakai iklan tuh barangnya laku nah, iklan itu kan secara harfiah untuk biar teman-teman barangnya kelihatan sebenarnya bukan buat gimana nih cara barangnya bukan laku bukan, kan, teman teman-teman mungkin barangnya tuh kelihatan, diekspos kayak tadi kalau terbilang TV seluruh Indonesia ya belum tentu barangnya itu juga laku kalau yang lain-lainnya juga Uh, kurang bagus gitu kan, itu sebagai pendukung jadi teman-teman pas beriklan tuh mindsetnya harus diubah dulu yang penting barang gue kelihatan kalau dapat untung banyak dari sini ya oke konversinya berarti bagus kayak gitu jadi kalau terkait boncos-boncos itu pasti akan berkurang nanti kalau mindsetnya sudah diubah teman-teman pemikiran ya, ya? aku pernah ngobrol juga sama ada salah satu Shopee seller dan dia udah gede banget jadinya sekarang selalu ini kalian Shopee dia nggak berhenti riset tuh, satu tahun pertama malah dia nggak pernah dapetin penjualan dari iklan gitu rugi mulu, boncos mulu gitu tapi abis itu sekarang dia udah nyaman, udah tenang udah tinggal penting iya gitu, karena emang itu harus besar ya tadi kalau terbilang, besar satu tahun jadi teman-teman ini boncos-boncos belum. mungkin trial errornya masih belum ini emang riset yang penting teman-teman Oh ini, ini menarik nih pertanyaannya nih eh, Dari Kainul Ainul Mujin Kalau belum ada pesanan masuk Bagaimana menentukan modal dalam presentase pesanan ini Lucu juga ya <laughs> okay. Kalau belum ada pesanan masuk Kita baru mulai jualan Ya berarti Sebenarnya di, di promosi itu ada dua jenis Biaya yang kita keluarin gak? Ada customer acquisition cost Sama customer uh, lifetime value gitu kan Nah, customer requisition cost ini pasti akan lebih gede kalau kita baru mulai usaha. Kayak orang nih, aku mulai suatu brand, brand-brand gede pun pasti gitu. Dia mulai tokonya, pasti ngeluarin biaya dulu buat marketing, buat promosi, segala macamnya Bakar dulu. Cuman kalau kita nggak punya modal itu, ya udah kita tarik lagi, kita nggak usah iklan, banyak fitur lain yang bisa kita gunain. Kita mulai dari branding dulu, kita bagusin dulu toko kita abis itu nggak cukup di toko kita kita main lagi ke sosial media kita gedein lagi sosial media kita kita sambungin to ke toko kita di Shopee kita bisa pakai naik ya fitur naikkan produk pakai strategi word of mouth dulu gitu kan ke orang-orang yang dikenal ya nggak masalah banyak strategi lainnya nggak semuanya yang oh kaku berpikir baru, baru mulai jualan belum ada modal nentuin modalnya gimana belum ada penjualan ya nah, itu, jadi nggak harus, nggak selalu kita baru mulai jualan harus iklan tapi kalau kita punya modal, boleh oke, itu balik lagi ke teman-teman tadi punya modal ya kalau awal-awal, kalau gratis Shopee banyak, kok oh, teman-teman fitur promosi yang bisa gratis tenang aja, banyak banget kita yeah. bisa maksimal <laughs> kalau punya modal dan pengen pakaikan, ini kita kasih tahu caranya kayak gitu yang penting ya. jangan maksa, tadi ya teman-teman Kita tahu teman-teman jualan, pasti cari untung Kalau nggak untung, sayang buat teman-teman Ya kan? Tuh Apalagi ini banyak nih Kak, untuk iklan otomatis Apakah tiap dimatikan lalu dinyalakan kembali Kata kunci otomatis dari shopee atau berubah-ubah pencerahan Pencerahannya, Indra Maulana Nah, untuk kata kunci otomatis kita pun nggak tahu, Kak Itu paling relate kalau kakak lihat kode uh, di datanya pun itu yang muncul juga kode-kode unik dan di setiap kali iklan pasti dia akan selalu berubah-berubah gitu. Itu sih karena gitu, kalau untuk ini untuk iklan otomatis ini kita nggak tahu kata kunci yang dipasang itu apa. Yang pasti yang paling relate sama produknya kata. Okay berarti kalau relate itu tergantung dari uh, kategori dan uh, judul gitu ya, ya judul, kategori, atribut deskripsi itu pengaruh semua berarti tergantung gitu ya teman-teman jadi kalau teman-teman uh, produknya enggak relate maksudnya dari teman-teman sendiri ya bukan dari tim bikin misalkan bikin produk A gambarnya atau kata kunci atau judulnya kurang relate nanti ketarik ke iklan otomatis yang relate ya jadi nggak kena kayak gitu jadi yang penting atribut diri sendirinya dulu yang diri yang relate teman-teman. Ya, oke, banyak banget Waktu kita masih banyak teman-teman masih uh, untuk tanya jawab silakan tanya-tanya. Ini okay. aku okay. okay. sambil scroll-scroll juga. -scroll yeah. Kalau Otri uh, boleh, ada <laughs> yang nanya tes doang gimana sih? <laughs> tes, tes disini, Kak, boleh boleh, ya? o, kalau tes kayak di sini kan. Boleh deh Otri kalau temu pertanyaan yang oke okay, bisa langsung dijawab. Okay. Hmm. Logika ini lagi pencarian boleh juga nih nah, Oh, kalau cara bikin deskripsi nanti itu kita dibantu jawab ya ini pembahasan lagi iklan. Nanti kita okay. lanjut. Ini ada ke dari Kak Andre nih. Uh, untuk beriklan lebih efektif baca produk atau produk 1 2 3 tertentu aja gitu kan. Kalau dari kalau yang kita saranin enggak usah banyak-banyak balik lagi kalau kita iklanin semuanya, ya kan itu peluang kita untuk boncos semakin semakin gede. Kita ambil analogi ini, kita punya toko offline. Di toko offline kita pajang di paling depan itu adalah produk-produk yang paling laris di toko kita. Untuk apa tujuannya? Untuknya membuat orang-orang yang lihat di luar itu tertarik untuk masuk ke toko kita dan lihat produk-produk lainnya. Nah di sini makanya kita saranin pasang lisa Tiga sampai lima produk aja tapi itu benar-benar produk terlaris di toko kita yang kita pasangin iklan. Jadi, karena balik lagi, pembeli Shopee yang mempengaruhi mereka yakin buat belanja atau enggaknya adalah jumlah terjual produknya itu juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini banyak banget ya teman-teman Oke, Ini ada Niki juga nih Kalau gak tiap hari ada produk yang terjual atau modal iklannya gimana kak? Ini sama kita tetap pakai by, uh, metode yang uh, Bottom up tadi Jadi kita ambil setengah Dari uh, net profit margin Atau laba bersih yang kita dapetin Yang kita ambil adalah Misalnya kita dalam uh, satu bulan ini itu rata-rata penjualan per hari, bukan setiap harinya aja penjualan itu nggak ngaruh ya misalnya hari ini ada besok nggak ada, yang kita ambil adalah rata-rata misalnya rata-rata 5 -rata ya berarti 5 yang kita kaliin dengan setengah dari lama bersih yang kita dapetin gitu okay. banyak banget aku oh, udah running tapi masih, aku kan suatu atau... <tuh> bahaya ini bahaya nih pertanyaan takar nih kalau bikin fake order biar produk terjual banyak gimana bukan Ayo, produknya masalah. yang terjual kak malah kena poin penalti tokonya hilang, tokonya ya. hilang <tuh> teman-teman yang berusaha mengakali sistem kita kasih tahu aja daripada teman-teman berusaha seperti itu, sudah oke okay, udah oke okay, tokonya terus tiba-tiba kena nanti misalkan yeah. bila ada rektornya atau ada yang uh, di mana sama kaotri terus protes, kita nggak bisa bantu juga, karena teman-teman bisa ya, di ya, cuman, ya. Ya. Udah, gak bakal bisa di, ini sayang banget, Ini mending daripada teman-teman mikirnya -teman seperti itu, buat branding bagus aja dari awal, agar sustainable dan bisa lama, kalau seperti itu ya kita tidak uh, takutnya tadi misalkan teman-teman, oh udah oke okay nih tokonya nggak kena, sebenarnya nanti ada screening ya namanya teman-teman menyalahi sistem kena ya sudah kita nggak bisa bantu apa-apa dan teman-teman ya jadi rugi juga sayang banget itu pasti kebaca teman-teman sama sistem ya namanya fake order pasti kebaca jadi jangan sampai deh kayak gitu teman-teman ya pakai faktor naikkan produk pakai alarm ya ini bisa kak kalau gak ada budgetnya boleh naikkan produk setiap 4 jam oh ini nih, ini, ini, ini, ini oke okay juga nih Pak uh, okay. Kak, kalau iklan yang sudah banyak terjual, apakah masih perlu diiklankan? Atau lebih baik diiklankan yang masih sedikit penjualannya? Oke, balik lagi kayak tadi. Kita punya uh, toko offline nih. analoginya balik lagi kayak tadi. Sebenarnya tadi udah kejauh juga nih, kita punya toko offline. Tujuan kita masang produk terlaris ini adalah untuk uh, bikin orang tertarik masuk ke toko kita. Kalau kita pasang produk-produk yang belum ada penjualannya, penjualannya masih sedikit, otomatis kan itu udah jadi tanda kalau peminatnya sedikit. Kalau peminatnya sedikit, kita pasang di depan, orang masuk ke, ke toko kita? Nggak juga, makanya gimana orang biar masuk ke toko kita, inilah yang jadi kayak pancingannya, kita pakai produk terlaris kita, orang lihat, oh ini produknya bagus, terjualnya banyak, gitu kan. Setelah dia masuk ke, ke produknya, Ketika tampilan toko kita, uh, tampilan produk kita udah bagus, dia bisa untuk masuk ke toko kita juga. Kemungkinan dia akan masuk ke toko kita juga. Kalau udah kejadian kayak gini, jangan lupa bagusin lagi tampilan tokonya, pakai dekorasi toko, segala macamnya. Pokoknya tampilan tokonya dibikin sebaik mungkin, sebagus mungkin. Biar orang-orang ketika dia masuk ke tokonya, itu nggak nyesel gitu. Oh pilihan bagus, makin yakin lagi mereka akhirnya untuk belajar di situ gitu. Oke, itu teman-teman dari saya jawab ya Ini Kak Ramti, banyak kak yang pakai fake order nih aku jelasin lagi ya Benar, emang ada aja yang ngakalin Cuman kita lihat apakah dia bertahan atau enggak Kalau Kakak mau bertahan jangan karena aku jamin kalau yang lalain kayak gini itu nggak bakal bertahan. Paling berapa lama setelah dilakuin fake-fake order kayak gitu itu juga bakal pokoknya pun juga bakal di -take down. Iya betul. Dan ada aja teman-teman yang report. Pasti ada aja yang report. nanti ya, ya. ada aja yang nanti report. Namanya ya. mengkalis sistem teman-teman. Ya, ada aja teman-teman yang nggak suka ya teman-teman. Namanya <laughs> seperti netizen lah. Jadi jangan kalau kayak gitu janganlah mending berlaku yang baik-baik aja biar sustainable juga lama. Lalu kalau kalau teman-teman kayak gitu ya itu takut nanti tokonya hilang lah dan lain-lain, sayang banget. Eh, mana lagi ya, nih kita cari-cari lagi afus. Kak, kalau mau kata Oh ini, ini pertanyaannya, tapi ini agak sulit sebenarnya ya boleh deh, ini kayaknya masih bisa dijawab kak, bagaimana caranya agar kalau customer mengklik kata mengklik ini iklan kita berarti ya mengklik iklan kita tetap ya. di kita juga kak agar gak beralih ke produk lain dan menggunakan kata kunci yang sama juga lucu juga sih ini, ini tricky banget sih uh, um. sebenarnya balik lagi ke produk kitanya kalau produk kitanya udah oke okay banget, penjualannya udah bagus gitu kan, orang gak bakal lari Pen, uh, apa namanya kita ngasih, uh, bikin si pembeli itu naruh kepercayaan di kita lah intinya. Ketika orang udah percaya sama kita, dia nggak bakal lari, kan? Tapi ketika kita, uh, dia udah misalnya, dia udah belanja di toko kita, tapi pertama kali dia dapetinnya, impresinya nggak bagus. Persimpresinya nggak bagus, pengirimannya lama, gitu kan. Terus juga bales chatnya, kita kayak di chat lama, ya dia bakal lari. Tapi ketika itu kita bisa maksimalin, kemungkinan lebih besar dia untuk belajar terus di toko kita itu juga paling besar. Ya, yep, yep. Dan tadi ya teman-teman, aku sama Autori juga udah bahas, kalau teman-teman ini berarti fokusnya tadi masih untuk gimana bisa beli di tokonya teman-teman. Iya, -teman. yep. iya, gitu. itu. Ya, cuman sebenarnya fokusnya iklan memang bukan ke situ teman-teman. Fokusnya tadi untuk exposure. Kalau kayak gitu kan sebenarnya secara, secara fungsi, secara iklan sudah sampai kan teman-teman teman-teman teman-teman sudah klik produk teman-teman sudah lihat view ke teman-teman juga nambah cuman untuk konversi konversi ke pembeliannya ya tadi ada faktor-faktor lain yang tadi sudah disebut tuh sama uh, kau tadi juga jadi kalau terkait iklannya sendiri sebenarnya uh, uh, udah di job untuk uh, mereka sampai situ nah itu mungkin dari tadi mungkin bisa dicat broadcast atau lain-lain segala macam kalau dia tanya-tanya Jawabnya yang bagus, kayak gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman juga. Oke. Okay. Cek, cek lagi nih, apalagi nih. Banyak ditanya sama teman-teman yang di-upvotes. Kalau pertanyaan sama mungkin bisa di upload aja teman-teman ya, jadi nggak usah ditanya ulang. Hmm. Apalagi nih, banyak kita cek-cek, cek, cek, cek. cek, cek. Kurang lebih pengen sama-sama ya teman-teman uh, Pengen diyakinin gitu teman-teman iya. nah, Kalau kita tuh pengen meyakinkan teman-teman juga mindsetnya diubah pelan-pelan ya Pakai iklan tuh kayak gimana Seperti apa Jadi harus, harus seperti itu teman-teman Biar nggak kepikiran buncus terus Karena memang itu bertahap lah Ada waktunya Ini tadi udah dijawab ya sama Kau Kayaknya yang kalau nggak ada penjualan Harian model untuk besok baiknya gimana Udah dijawab belum tadi itu? udah udah udah udah ya udah ya udah dijawab tadi ya kak Santika lihat take rate take rate ini maksudnya kata kata kunci rekomendasi ya kak kayaknya itu ada uh, berapa persen untuk modal iklannya oke oh, rate take rate per kategori uh. kemudian dijawab lihat take rate per kategori di mana dari mana itu nah, di share tuh sama kak Okti okay, ya Bentar Ada banyak nih eh, Mana dia eh Ini take nya Tuh ya Kita bisa cek di situ tuh Kita bisa ditambahkan ulang juga Oke okay. Oke, okay, oke, okay, okay, okay. Ada lagi pertanyaan. Nah, ada waktu teman-teman, 10 sampai menit. <tuh> <tuh> Mau suhu setelah baru yang model dikit itu harus sebagai bagaimana terus lain. Ya kalau mau mo, tadi modal ini udah dijawab tadi ya kak Ainun. Kalau emang masih modalnya dikit naikkan produk dulu nggak ada masalah. Yang penting sesuaikan sama modal. Ada kuis nggak hari ini? Ada? Ada ntar ya. Apa tuh orang? Apa? Uh, nah ini mungkin bisa di. Ini sesuai kebutuhan sih sebenarnya. Apakah masih perlu beriklan kalau produk masuk 10 besar? Ini boleh nih. 10 besar besarnya berarti sepuluh besar di tokonya, kali ya? maksudnya, ya. gimana? Ini iya ya? Sepuluh besar, ya. terbanyak gitu ya? Maksudnya? Malah itu, menurut aku, malah itu yang harus kita iklanin. Karena udah banyak peminatnya. Dan pasti orang udah tertarik. Banyak yang tertarik sama produk ini, gitu. Dan produk ini udah meyakinkan orang-orang yang lain. Udah banyak yang beli, pas orang lihat salah satu. Yang tadi aku udah bilang, salah satu yang mempengaruhi orang. Jadi belanja atau enggak, adalah... Mereka ngelihat jumlah terjualnya dulu. Mungkin teman-teman juga ngalamin mau beli sesuatu di Shopee gitu kan? Produknya bagus, tapi ternyata belum ada yang terjual. Itu kita juga jadi ragu untuk hmm. beli atau gitu. Itu juga ngaruh. Betul betul, betul ya. Jadi sebenarnya oke okay, teman-teman. Itu mungkin ya tadi kalau teman-teman yang uh, fokus konversi untuk ya tadi bisa terjual. Uh, kalau pakai produk yang udah terjual, itu konversinya bisa lebih besar, kemungkinan besar ya, teman -teman. karena ya tadi udah, lah, udah terkenal, produknya udah banyak terjual juga, dan bisa nyambung ke tokonya teman-teman, jadi mungkin produk-produk yang lain bisa kecipratan gitu teman-teman jadinya. Gimana mana lanjut gitu? Nah ini barusan dijawab uh, di, ini Kak Otri, tapi ini pertanyaan, pertanyaan lanjutan kayaknya nih. Uh, gimana strategi toko baru mengandalkan iklan, jadi berarti toko baru tapi mengandalkan iklan, kan biasanya orang belanja ngelihat penilaian dan produk terjual di toko dulu oke, okay. kalau hmm. kita toko baru punya modal buat iklan, mungkin tujuannya belum buat uh, penjualan harusnya ya, harus ya, harus ya. Gitu. ya harusnya harusnya itu ya teman-teman ini, ini, ini pertanyaannya mesetnya sudah, gimana, nah jadi harus diubah dulu tadi, toko baru oh, toko baru namanya apa yang baru kan Orang-orang belum tahu ya teman-teman, iya, kita betul. gimana, fokusnya ngasih tahu dulu, itu seharusnya. Iya, tujuan kita awareness dulu. Sebelumnya baru, habis itu udah ada mulai penjualan, nanti kita iklannya lagi, baru tujuannya kita balik. Kita tujuannya untuk penjualan. Iya, gitu. jadi kalau toko baru, teman-teman punya modal lebih nih buat iklan, oke. Okay. Tapi mindsetnya diubah, modal iklannya itu buat mengenalkan uh, toko atau produk kita ke layak umum ya teman-teman jadi seperti itu setelah udah terkenal udah ya udah, udah udah banyak lah teman-teman udah banyak yang tahu tokonya nah baru disitu iklannya pakai untuk menjangkau lebih jauh untuk uh, bisa teman-teman bayarnya bisa jadi uh, dikonversi menjadi pembeli seperti itu ya teman-teman strateginya jadi sebenarnya untuk awareness dulu kalau baru punya budget buat iklan strateginya untuk awareness dulu Oke, okay. ada lagi nih banyak lagi boleh. Oke, okay, kalau ada dicek pertanyaannya silahkan. Nah, kita sudah banyak yang terjawab ya sebenarnya teman-teman. Ini banyak yang berulang aja, mungkin banyak yang baru datang kali ya kayaknya. Kak, jelasin produk serupa tadi kan udah udah ada tadi nanti nanti bisa ditonton ulang ya, Kak Andra sampai kayaknya ke Otrek jelasin ulang ya <laughs> waktu kita ya nggak cukup nanti oh, <laughs> ini cukup ya yeah. sebentar lagi nih ini rata-rata udah pada kejawab ya, Pak, ya, mungkin yang baru-baru yang kelihatannya oh ini belum ditanya nih uh, yang kira-kira belum ditanya ya kocek sih rata-rata udah, udah banyak ditanya ya Oke. Okay. Ini Kak Henry, Kak Henry, Antoni, jadi logika pencarian gimana, udah set, udah otomatis biaya yang limited, kenapa nggak bisa di posisi 1-5 terus? Oke, okay. tadi kita di awal udah bahas tuh, kalau mau untuk futibilitas produknya di paling atas, itu kita pakai yang manual. Karena dengan manual kita bisa pakai di price yang lebih tinggi daripada biaya yang direkomendasiin. Karena kalau untuk yang iklan kata kunci menu, uh, yang otomatis ini, dia makanya yang rata-rata. Kecuali ketika produk kita ini iklan yang kita pasang ini itu kemungkinan besar dapat penjualannya uh, itu tinggi baru dinaiknya. Tapi ketika uh, apa namanya peluang untuk dapat penjualannya semakin kecil karena dia melihat segala macam faktor-faktor begitu, dia akan diturunin itu otomatis. Jadi ngelihat dari kondisi dari uh, ketertarikan orang terhadap produk dan juga iklan yang kita pasang. Tapi kalau mau tetap di atas, pakai yang manual, kak. Oke, tetap Sekarang akun ini tadi karena kita ke bahas awareness, langsung ada yang nanya nih. Kalau objektif awareness di Shopee itu patokannya apa biasanya, kak? Jumlah kaluska like produk atau jumlah produk lihat, terus nanti cari konvertnya di salah si mana? Nah tadi kebetulan kita bahas terkait iklan ya teman-teman, uh, ngebahas terkait iklan, gimana dari uh, toko baru punya punya modal untuk iklan, nah kita sarankan untuk lebih ke awarenessnya dulu nah maksudnya di awareness di situ di iklan itu adalah tadi dilihatnya jadi karena punya modal untuk iklan uh, iklan itu kan ya tadi fokusnya untuk uh, biar produknya dilihat sama uh, bayar kan nah, jadi fokus awarenessnya tuh sebenarnya tadi kalau analoginya kak Autry, tadi ya kita taruh barangnya Uh, barang kita di toko, di toko offline kan di depan untuk orang-orang lihat dulu. Jadi sebenarnya bukan buat uh, orang bisa beli karena fokusnya ya tadi untuk uh, biar barangnya kelihatan dulu. Jadi kalau di sini kita ngebahas terkait iklan, lebih ke jumlah viewsnya teman-teman. Orang lain-lain bisa macam misalnya fitur-fitur lain itu bisa macam-macam lagi. Cuman kalau di sini kita bahas terkait iklan yang penting produknya terlihat dulu karena nanti kalau bahas iklan ya uh, patokannya views ya teman-teman, views -teman. dan kliknya kayak gitu. oke, okay. oh, ini, ini. sabar kuis nih banyak ini ini selentingan aja nih kayaknya produksi penjualan banyak, banyak rating banyak malah ini kena hapus nah kalau kena hapus bukan terkait iklan ya kak mungkin <laughs> ada faktor-faktor lain di luar iklan ya oke okay. kita fokus ke banyak terkait iklan dulu. Wih, nggak sabar-sabar ya Kak Niki. ini dari seluruhku nih, kayaknya, Surabaya. Surabaya, sabar-sabar. Entar lagi ya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, kah? Oke. Nih, uh, bisa nggak kita set iklan di jam-jam tertentu? Untuk saat ini belum bisa nih, Kak uh, Muhammad Fauzi. Untuk sekarang, kalau misalnya kita mau set di jam-jam tertentu, misalnya jam rame toko kita itu penjualannya jam 12 sampai jam 2, berarti kita harus aktifin manual. Di jam 12 kita udah standby untuk aktifin, nanti jam 2 kita matiin lagi. Jadi kita masih manual. Tuh, untuk otomatisnya belum ada. Kayaknya udah pada kejawab nih. Ke... Banyak banget Agen. yang udah iya. Juga lagi nyari-nyari yang belum dapat Ini udah semua. price juga. Ini iya, udah, udah nah, nyampe bahas. paling bawah nih scroll nih. <laughs> ini, ini juga ini kayak kayak baru Ujinya baru masuk kayaknya hey ya. Gimana sih kayak iklan di halaman pertama baris pertama itu juga udah dibahas. Soalnya mau tanya tadi soalnya. Tingkat konversinya sih, ya, untuk nah, kak ini. Selling. Ini, nah, ini, ini, ini tingkat konversinya, tingkat konversi itu yang di uh, bagus untuk produk itu berapa, ya berarti kita bisa cek di bisnis saya untuk melihat ini. Kalau di iklan berarti konversi iklannya. Tapi tetap balik lagi, itu 15 persen Rata-rata tingkat konversi yang bagus itu segitu di uh, penjual e-commerce di seluruh Indonesia pun rata-rata segitu di Shopee ada kok yang di atas dua persen ada cuman nggak banyak tapi rata-rata di satu setengah sampai dua persen. Persiapan. Ya yes, si online beda-beda. benar. Beda. Oh, Ayo mainkan no. lah. <laughs> Kalau pengunjung, pengunjung Shopee paling banyak jam berapa, tergantung target marketnya kakak-kakak ya. Macam-macam, kalau ngomong sama salah-salah juga macam-macam, misalnya ada yang target marketnya ibu-ibu, ya biasanya pagi, kadang-kadang karena ibu-ibu tuh biasanya pagi-pagi ngurusin suami, ngurusin anak, terus dia buka handphone, ada yang orang kantor, targetnya biasanya pulang-pulang kerja, atau malam, jadi macam-macam. Kalau dibilang ramainya tadi tergantung produk sama target marketnya kakak ya. Tuh enggak Uh, uh, ya bisa sih untuk uh, tadi yang mungkin mau nyalain aktifin iklan di jam-jam tersebut ya bisa tadi tapi tergantung target marketnya jadi disesuaikan dulu dan tadi Kak juga bilang belum bisa otomatis jadi kalau mau nyesuaikan sama target market manual ya iklan pertama, baris pertama tadi udah dijawab jumlah iklan dilihat tanpa diklik dihitung sebagai exposure yes, betul jadi di hitungan beberapa detik ketika orang melihat nih produk kita di halaman pencarian gitu kan, dia kan udah tahu sama produk kita, itu kan udah exposure juga buat kita orang-orang jadi tahu sama produk kita. Tapi dia nggak klik, cuman dia udah hitungan kita udah nambah exposure kita juga. gitu Tapi berarti itu nggak hitungan bayar juga ya? Karena kan bayaran ya, per bayar. Jadi sebenarnya ya, untung gitu. buat teman-teman, temannya temen viewsnya nambah tapi kliknya nggak eh, bayar gitu. Jadi target kalau targetnya itu awareness itu oke. Okay. Lalu dia dijawab juga nih sama Kak Najmi banyak banget. Ada yang pertanyaan lagi, mending baru-baru nih. Ada contoh thumbnail. Kalau thumbnail beda ya Kak Fun, masalah iklan nih beda lagi. Pertanyaannya tentang iklan ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain nanti ada kelas lain lagi. Ada yang nanya udah mulai-mulai random nih. Ada yang nanya SEO, ada yang nanya thumbnail. Karena nah ini ketemu nemu yang menarik nih. Kita pakai nomor kunci pakai brand lain boleh nggak? Boleh boleh aja, cuma mending lagi dia karena dia bukan nyari itu Sebenernya gitu. Akibatnya apa? Jadi Buang-buang duit doang. <hustus> mungkin brand besar kali kalau dia <mampir> <B population mampir> mungkin kalau dia baju dia tentang brand yes. apa gitu nih? <mampir> Betul. Iya benar. Bisa kalau tadi nggak nyambung kan bisa nggak nyambung juga. Jadi harus disesuaikan. <mampir> tetap aja dia aku jualan kaos ada kaos brand besar gitu kan aku pakai kata kunci itu ya orangnya orang nyari nyari kata kunci itu pasti udah nyari brand itu gitu udah ya nyari brand yang kayak ya aku jual yang gitu. ngolong-ngolong iya <laughs> betul nggak tertarget jadinya kapan okay. beli persentase tiga persen di atas rata-rata tapi produk dilihat ini udah lagi dijawab nih sama Kak Najmi yang udah di belakang layar. Oh ini nih, Kak Ferry. Kak, yang iklan pencarian luas, apakah baiknya gunakan kata kunci panjang aja sekalian? Oke, okay. uh, boleh-boleh aja. Kalau untuk luas, boleh yang panjang. Karena tadi kayak tadi aku bilang, kalau untuk yang spesifik, lebih baik kita gunain yang kolumnya gede, Terus pakai kata-kata yang umum, cukup yang satu sampai dua terdiri dari satu sampai dua kata. Lebih dari dua kata itu kan udah termasuk udah umum tuh. Untuk pencarian gitu kan dua kata. Tiga kata atau empat kata kita pasang di klaim kata kunci kita itu kita alihin ke luas gitu. Oke, terjawab ya Kak Ferry. Kayaknya udah, udah semua terjawab kayak... Sekarang lagi nih teman-teman, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi masih boleh nih sebelum masuk ke kuis. Nah, ini, Kenapa harga bid beda padahal kata kunci sama? Nah, ini kayaknya bisa dijawab. Ya udah ya, dijawab tadi ya. Oke, okay. itu, itu beda. Ya bid beda tapi kata kunci sama sama toko-toko lain gitu. Itu biasanya pengaruh dari produknya juga sih nah cuman untuk uh, tapi biasa ada juga yang kejadian gini toko yang sama uh, di, iya, di di side di dua tempat yang berbeda itu beda juga nilai bid-nya. itu mungkin itu tim iklan kata kunci mungkin bisa itu karena ada bugs biasanya kayak gitu oke tapi ketika untuk beda toko beda kata uh, sama kata kunci beda beda apa namanya bid itu biasanya ada, kayak gitu, mengnormal, normal, kayak gitu. <tuh> mulai iklan, dia rekomendasi berapa, tergantung budget. Kak. Ya, tergantung budget, budgetnya berapa. Jangan dipaksakan, budgetnya. Oke, okay, sesuai dengan budget aja. Pasti kakak mulai bisnis, punya budget promosi, punya budget, ya. promosi <tuh> <pasti>. <tuh> jangan kebanyakan nanti rugi kecuali memang gak apa-apa kalau dari kakak ya uh, udah bakar duit dulu tinggal masalah, yang penting sesuai budget kalau mau mulai itu yang penting sesuai budget teman-teman ini ada dari kak Luki menarik nih ya. yang klik di alir. <laughs> jadi gini kak tergantung target market kakak siapa kayak tadi kayak kakadian juga udah bilang hmm. kalau target orang kantoran dia ya aktifnya malam udah sampai rumah, udah selesai makan, udah bersih-bersih, sampai biasanya baru lihat tuh. Kata oh. ya mungkin target market kakak mereka. Ya mungkin uh, anak target, marketnya malam -malam ya, mungkin. target market ini terus malam-malam aktifnya nggak mungkin. Apalagi WFH gini ya, kalau mungkin karena dulu mungkin kalau kerja-kerja uh, nggak belum WFH biasanya jam jam orang-orang jam 5 udah kelar terus jam 7 tuh udah mulai aktif. Nah Mungkin karena di rumah sekarang kerjanya jadi lebih lama mungkin kan biasanya jam ya. uh, jam 8 masih kerja terus jam baru free nya mungkin jam 9 jadi jam 9 jadi rame gitu. kalau bot ya gak bot juga sih gimana hitungnya tergantung target marketnya mungkin kakak rame segitu jadi mungkin kalau kakak mau beriklan ya berarti jangan segitu lebih oh, baik nah sudah waktunya teman-teman sudah habis dan sudah banyak banget pertanyaan yang sudah dijawab e, tadi banyak banget pertanyaan berulang-ulang Teman-teman benar-benar -teman, mudah bisa membantu ya teman-teman. Uh, saya juga tidak bosan-bosan mengingatkan terkait iklan ini sampai tadi batch 1, batch 2 juga mengingatkan. Yang mau beriklan, fokus beriklan kalian harus juga diubah untuk memang beriklan dan ngasih awareness yang lebih ke sana teman-teman. Kalau untuk closing teman-teman nanti mikirnya akan selalu boncos, boncos, boncos. Akan beda uh, untuk pemikiran teman-teman beriklan sama berjualan. nih Kayak gitu teman-teman harus di. Uh, pisahkan, kalau memang fokus untuk beriklan ya tadi lebih ke produk dilihat awareness dan lain-lain uh, kalau closing itu bisa komplementernya aja iklan, ya, tapi yang penting produknya bagus deskripsi, judul dan lain-lain itu bagus, kayak gitu oke, okay, tadi udah banyak banget nanyain kuas, kuis, kuas, kuis, nah ini nih saatnya kita kuis dulu ya teman-teman ini harusnya udah pada bisa nih, base 1 tuh iklan lumayan banyak kayaknya, dapat 100 kayaknya ada Nah, teman-teman nih, kalau mau kuis tinggal klik tuh di situ, uh, uh, ada pop-up-nya dikasih sama Rektor Hania. 10 orang tercepat dan paling benar jawabannya, pertanyaan uh, mendapat saldo iklan sebesar 100.000 50 plastik dan 2 lakban. motor ciki banget tuh buat teman-teman selera pelajian.